Kalau umur kita Hanya 70 tahun di muka bumi ini Kita kerja capek-capek Dari jam 6 Sampai jam 3 Sampai jam 4 Jarang ketemu keluarga Untuk yang 70 tahun Kita bersungguh-sungguh Allah tentang hari akhir satu hari satu hari di sisi Allah kelak nanti itu kehidupan kita di hari akhir satu hari sama dengan 1000 tahun dari kehidupan kita Lalu kita enggak bersungguh-sungguh untuk yang satu hari Sama dengan seribu tahun Alhamdulillah Hanya ada dua kelompok manusia nanti Sebagian di surga Dan sebagian di neraka. Allah berserita Wa nada Ashabul jannah Ashabanar, kalak nanti penghuni surga akan menyeru penghuni neraka. Ketika semua sudah diputuskan, mereka mengatakan anqad wajadna ma wa adana robuna Kita ni sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kita disuruh sholat, kita disuruh ibadah kita disuruh bangun malam kita lakukan semua itu dengan janji Allah akan berikan dan kita sudah temukan janji itu sungai-sungai yang mengalir taman-taman yang indah tidak ada kelelahan tidak ada kecapaian semua yang diinginkan jiwa didapatkan di sana. kita sudah dapatkan itu lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka fahal wajatum ma wa'adakum rabbukum haqqa apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian dengan benar apa kata banghunin raga qalu na'am ya. semua sudah kita dapatkan fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah ala zalimi ada yang menyurangat Allah buat orang-orang yang zalim sebagian kita jama. Allah yang memberikan tangan kepada kita Allah yang memberikan kaki kepada kita Allah yang memberikan kedua mata kepada kita dipanggil dikumandangkan azan kita tidak datang ke rumah Allah engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat surat mobil, surat motor engkau tidak pernah ngurus surat kakimu surat kau pakai tangan bertahun-tahun kita disuruh ngurus surat disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamah. dan kita lakukan hantum paki ni fasilitas dari Allah Azza wa Jal semua Allah kasih dan Allah tidak pinta banyak kepada Allah hanya wajibkan kepada sholat lima waktu berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat Subuh dipanggil Hayya al-Sala Hayya ala falah. Mari menuju kemenangan Menuju kesuksesan Kesuksesan sebesar apapun di dunia Akan berakhir dengan kematian Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah Engkau lakakan kakimu menuju rumah Allah Engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar kesuksesan yang sebenarnya di hari Jumat hari Jumat kita masih melihat manusia-manusia yang menjadikan agamanya senda kurau dan permainan buat mereka penghuni neraka kelak akan menyeru penghuni surga kembali apa yang mereka inginkan dari penghuni surga Allah mengatakan wa an mimma Mereka berteriak minta air jemaah tolong kasih kita air atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian Lalu apa kata penghuni surga anak menyeru bapaknya yang di surga. Mungkin bapak menyeru anaknya yang di surga. Mungkin teman menyeru temannya di surga. Mereka mengatakan Allah harramahuma 'alal kafirin. Tidak ada. itu diharamkan atas orang-orang kafir. Atas mereka yang sama hidup golim kepada diri. Tidak tahu terima kasih. Tidak pandai bersyukur kepada Allah azza wajalla dari mana kita bisa menghirup udara itu siapa yang membuat jantung kita berdetak jamu? siapa yang memiliki kita bisa melihat kita sibuk berterima kasih kepada manusia yang membantu kita tapi oh Allah maka diharamkan semua itu Kata Allah, mereka menjadikan agama itu bahan olok-olokan senda diremehkan sama mereka wakarat humul dia tertipu dengan kehidupan dunia seakan-akan kita serius hidup di dunia semua main-main kehidupan dunia ini jamaah kita ingat di tempat terlaknat bumi ini tempat tergutuk apapun yang kau sentuh akan sirna dalam kehidupan ini apa kita Nabi Adam A.S. diturunkan ke bumi karena dihukum? Karena dosa yang dia lakukan. Kemudian kita berharap untuk bersenang-senang di tempat ini. Sadarlah. Untuk segera kembali kepada Allah subhanahu taala Bawa bekalmu sebanyak-banyaknya. Persiapkan dirimu untuk menghadapi hari penyesalan yang sangat besar nanti. Sudah saatnya Jumat, kita hadir sebelum khotib naik mimbar Apa yang kau kerjakan, jamah? Berapa kali kau dengarkan jamah agama? Tiap hari? Sejumat sekali, telat datang. Why? Malaikat ketika khotib naik mimbar tutup bukunya. Selesai sudah. Tapi, memang kita menjadikan agama kita bahan. Bagian beranggapan agama memberatkanku. Padahal Allah menurunkan Al-Quran. Rahmat. Kasih sayang buat kita. Akhidmatifillah hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyak kita salawat buat Nabi. Isi waktu kita untuk berselawat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah pun bersalawat buat Nabi-Nya.